Masih ada rasa di hati? Sudah so terlalu lama satu tunggu kembali Sa hati Masih rinduku yang dulu sama masih berharap Saat bisa hidup tanpa konon, semua sudah tak perjuangkan kalau untukku. Dulu ku bilang cinta, dulu ku bilang sayang, tapi mengapa kau kau tinggal Tak kecinta yang yang kacau, kacau, kacau, Hati ini terus memanggil namaku Tuhan, tolong sampaikan rasa Sarindu Sabar hati ini uh, uh, uh, uh, uh. Satra bisa, Satra, bisa tira, Hidup